menyaksikan paket komplit paket tentunya yang membuat kita bahagia banget nih ya, persahabat ya selain penampilan Lesti Kejora cantik malam ini tentunya banyak sekali momen spesial yang kita dapatkan dalam momen tentunya acara malam ini persahabat ya di acara LIDA 2021 kita lihat aja nih keunggahan pertama kita lihat nih persahabat ya Rizky Bilar, di situ tentunya nggak mau melihat dedek Lesti terlihat jelek persahabat ya Abang Bilar tentunya membantu Lesti membersihkan lipstick yang ada di bibirnya persahabat ya Wow ini sesuai so banget ya mudah-mudahan tentunya selalu kita dukung selalu kita support buat hubungan mereka tentunya sampai menuju halal dalam pusingan sebut juga tentunya sebuah caption yang dituliskan oleh akun Lesti Bilal Galeri Underscore yang menuliskan sebuah kalimat captionnya Pak ya Kakak gak mau kamu kelihatan jelek di depan kamera Ah cocuit katanya ya <gifungsi> <radio Light> <S3inator> Ada satu komentar nih Persabat, dari para fans ya yakni dari akun fin underscore aapra yang berkomentar Terus sas terusin sas bebas katanya Duh dukung banget nih Pak Sahabat ya Tentunya dukung banget nih ketika momen-momen spesial ini kita dapatkan persahabat ya Yang kita inginkan, yang kita tunggu-tunggu akhirnya dikasih juga kejutan spesial bahagia oleh idola kesayangan kita Selain momen spesial ini, ada momen lain persahabat ya kita lihat ke keunggahan selanjutnya aja ya Tentunya ketika Dede Lesti berkomentar tentunya Berkomentar salah satu peserta, yakni Iqbal. "Pasta, ya, kebenaran banget nih. Tentunya, penampilan pertama adalah Dokter Iqbal yang tentunya ditunggu-tunggu oleh para fans Persahabat ya, bertemu Iqbal J.W.B ini." <guluh> Di sini ada momen spesial banget yang mana tentunya uh, Rizky Bilar menyampaikan, "Ya, nggak apa-apa, Dokter Iqbal membawa piala." Yang penting tentunya dedek Lesti dibawa pulang oleh Rizky Bilar ke Pelaminan Aduh so sweet banget persahabat yang mendengar kalimat ini kita semakin yakin Bahwa hubungan Lesti dan Rizky Bilar tentunya kayaknya secepatnya nih sebentar lagi akan tentunya menuju ke Pelaminan Kita doakan kita dukung ya persahabat yang mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dari idola kesayangan kita Postingan tersebut juga tentunya telah diripost kembali oleh akun Leslie Bilar Galeri Underskorni Di Disitu juga sebuah kalimat caption dikatakan Dia bawa pulang piala gak masalah asal saya yang bawa dedek ke pelaminan ahai ah, para sahabat ya Mendengar kalimat itu kita semakin bahagia dan bangga aja itu kepada abang Bilar masalah, ya. Tentunya kita puas banget malam ini diberikan kejutan-kejutan spesial persahabat ya. baru mulai acara aja kita mendapatkan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu sedukan selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih cute yang lebih u dari Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini mungkin indir informasi di malam ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh